Mulai sekarang, kamu bukan anak kesayanganku lagi Semua kartumu disita Hah? Kok gitu sih, Pi? Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri Kok bisa kamu habisin duit 100M dalam seminggu Buat beli duvan dan traktir teman-teman kamu? Loh, itu kan buat beliin ayah Biar dia bangga gitu jadi pacar aku Hitung-hitung, nanti kan papi juga jadi reputasinya makin kaya Senengin dasmu Emang salah papi atau terlalu manjain Sampai kamu jadi bego kayak gini gitu. <tuh> Kalau kamu masih mau duit kamu harus kerja. Loh, aku kan gak bisa ngapa ngapain Pi, emang mau jadi apa? Hai semua, kenalin ini Daniel, calon anggota baru kalian. Semangat beresin kantor ya. Eh, buset dah. Lo mau jadi OB atau Satpam? Paling kosem Enak aja OB sama Satpam. Ini, ini baju mahal dari Perindapan. Waktu buahnya 2 tahun. Ais, palingan orang yang aneh titipan bus lagi. Selamat buat kita. Muduli amat loh, titipan atau bukan. Pokoknya, kerja becus ya. Awas enggak. Lah, ngatur. Dah, kamu jangan lawan mereka. Mereka itu paling senior di sini. Ayo, mendingan kita kerja aja. Siapa loh? Aku Kelly. Sorry ya, gue udah punya pacar. Terus... Gue ini bos lu. Weh bocah freak. buruan kerja. Bang, apa aja. Cara pakainya tuh kayak gini. Wah, pertama kalinya ada cewek yang bayar sama gue. Ah. Tanpa aku ah. tuh kasih duit. Nah, kayak gini sekarang ngerti kan? Halo? Ya ya, gampang. Ayang baby. Baby Bani. Ini aku bawain bekal untuk semangatin hari pertama kamu. Pasti capek ya pimpin perusahaan. Jangan nyerah ya demi masa depan kita. Mbak, pintar pertama ya mbak. Pasti mbak BNO yang elit. Ekonomi mas sulit. Beb! Kamu bukannya gantiin, tapi kamu. Mbak, gak usah diboongin. Si Bidakasta, mbak. What? OMG, hello? Mending kita tunggu saja. Kamu udah gak bisa aku ke lagi. <tuk> Semesta jahat selama ini. Ternyata, duit yang paling berkuasa. Kamu yang sabar ya. Dunia ini emang gak adil. Mendingan kita fokus sama kerjaan kita aja. Jadi diri sendiri yang lebih baik. Baguslah. Akhirnya kamu udah sadar pelajaran penting dalam hidup. Mulai besok, kamu bakalan papi percayain perusahaan ini. Ingat, harus hemat dan pandai menilai orang yang tulus sama kamu. Kelly! Aku ada kabar bahagia loh. melebes kok aku jadi CEO! Wah, selamat ya! Terus, aku mau tanya kamu sesuatu. Apa? Kamu mau gak jadi permaisuriku? Hah? Serius? Tapi, kok aku? karena kamu selalu ada buat aku waktu lagi susah terus terima aku apa adanya. Mau banget. Ya udah, ayo aku kenalin ke papiku. <Sess> Akhirnya berhasil. Yang telat TF gue yang seribu. <Sess> heh enak-enak aja lo telat. Bayar 500 ibu. Pokoknya jam masuk kerjanya jam 8. Sekarang aja baru masuk jam 8. Ya iyalah, kalau lo kerja jam 8, lo harus masuk jam 7.30. Cepat bayar! Pak manajer dia anak baru, ga ngerti. Ini biar aku aja yang bayar. Udah, ga usah. kalau kami ga mau bayar, gimana? Oke, gue tandain lo berdua. Kamu anak baru kan? Udah, jangan dilawan. kantor ini emang dipu. Terus? Kenapa kamu keluar dari barisan? Aku cuma kasihan aja sama anak baru ditindas. Kasihan? Aku anak baru, jadi gak ngerti apa-apa. Gak apa-apa, ada aku. Nanti kamu bareng gue aja. Selesaikan laporan sekolah tahun terakhir. Besok tidak baru bakal datang. Pak, sebanyak itu dia sendiri mana bisa. I don't care. Pokoknya, jangan 5 selesai. Kalau nggak, save pecat. Udah, apa, apa Saya bisa kok. Udah, sini aku pakai. Kulah mau bantuin? Eh, saya tambah selamat bersenang-senang. Lumayan juga. Tapi sayangnya kamu tak siap pecat. Kok gitu sih Pak? Karena udah kerja sesuai deadline. Suka-suka saya dong. Saya kan direkturnya. Pecat ya pecat. Ya jangan. Kamu masih butuh kerjaan ini. Biar aku aja pergi. Inilah laporan yang saya kerjakan Pak. Silakan dicek kerugian akhir-akhir ini karena lagi krisis Pak Direktur, semua dokumen ini bukan dikerjakan sama manajer. Terus kerugian akhir-akhir ini juga karena manajer korupsi. Eh, tutup mulut loh, jangan fitnah ya. Bapak, jangan ngerin dia. Saya udah karyawan paling rajin. Bapak bisa tanya sama yang lain. Bukannya kamu yang saya pecat? Pak Zainuddin, karena saya udah di sini beberapa hari, jadi saya bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan karena kamu yang paling rajin. Jadi, saya kasih kamu cuti mulai besok, sampai selamanya. Dan mulai besok, kamu gak usah lihat. Hah? Kok gitu, Pak? Perusahaan ini kan punya saya. Jadi suka-suka saya dong, mau punya siapa? Siapa bilang, orang kaya gak punya permasalahan hidup. Walau dari luar kelihatannya baik-baik aja, tapi... ambil aja siapa ya coba kok dia berbalik sama gue hmm. terus minta nomor segala ini hmm. hmm, harus gue apa aja tadi menarik ada apa aja ketemu ini aku bayar cash soalnya kemarin nggak bisa 10.000 transfernya iya juga <coughs> mbak ada satu berapaan udah enggak usah. seharusnya gini cukup sih udah apa-apa. aku ada uang kok gue juga ada gue tahu uang itu berharga terimalah tapi bagiku ini kas berapa? Eh? Jangan lupa, kemarin kamu nangis-nangis di depan laptop. Kita sama-sama berjuang, jadi pakai uang sudah harus bijaksana. Dia perhitungan banget. Ini apa? Kamu pakai uang itu harus bijaksana, jadi aku beli ini dulu. Padahal kau suka sama gue, enggak bilang aja. Ngapain sampai beli bunga segala? Kamu keluarin duit berapa? Enggak usah. Aku sengaja beli ini buat kamu. Tapi ini kan harganya mahal. Sementara kita masih sama-sama karyawan yang berjuang. Udah, terima aja. Aku antarin pulang ya. Uh, boleh, tapi gue yang ganti BBM-nya ya. Kamu ini benar-benar ya? Udah siap, Mister? Yaudah, yuk pulang. Tenang aja, kali ini BBM kamu gak usah bayar kok. Cinta pertamaku berawal dari perhitungan-perhitungan yang tidak perlu.